makan nasi Padang geng wow, wow wow wow wow launya banyak banget geng sampai bingung ini pilih yang mana geng banyak banget geng aduh ada sambal teri potai urapu -rapu. banyak geng waduh macam-macam mendu geng yuh bingung ini nak pilih yang mana ini geng ayo nah, ikuti terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi bersama Mama. -ma -ma. Makan kecil nasi Padang, wow, wow, wow, wow, wow, nikmatnya ikan. Tempe, teri, sambal petai, ikan masin, dan urap-urap geng, dan juga ada nangka muda. Sayurnya mantap. Oke, mari kita bahas. Uum hmm. yeah. hmm? Cảm, ơn. Cảm ơn. Wow Tidak semuanya, ini takut dah, simpang, Yang kamu itu kan apa lá, ah, qual Oke okay, geng, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. makan ke Iri bilang bos.